Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini saat saya di Papua saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Duga karena ada informasi yang datang ke saya Pak Bapak datang ke Duga, Bapak nanti akan kaget, lalu kenapa kaget ya Bapak pergi saja terus saya minta saya perintah saat itu saya mau ke Duga saya mau ke kabupaten Duga oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan Bapak jangan ke sana, karena itu daerah berbahaya. adalah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya enggak betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu, pokoknya dua hari lagi saya akan keduga urusan keamanan itu urusanmu saya mau terbang ke sana betul saya terbang ke sana naik helikopter karena memang nggak ada jalan daratnya saya naik heli saya ke Jayapura dari Jayapura ke Wamena dari Wamena baru naik heli Kenduga. saya yakin tadi siapa tadi yang dari Papua tadi Orlando, Orlando mana tadi Orlando mana Pernah kentuga Ngaku aja, pernah kentuga ah belum kan Belum pernah Ya karena memang Dari dari wamena saja mau kentuga Itu butuh waktu empat hari Berjalan di tengah hutan Empat hari empat malam Kalau bilang Sudah, saya cek benar Untungnya bilang belum. Dan saya percaya, setelah saya ke sampai Dinduga, saya ke sana dengan Bu Jokowi. Naik heli. Begitu turun, Dinduga ketemu Bupati, Pak Bupati. Saya melihat itu di kotanya, kantor kabupaten ada di situ. Saya lihat kok nggak ada orang, satu orang pun. Di tengah hutan ada wilayahnya. Saya tanya ke bupati, penduduknya di sini ada berapa? Pak bupati menyampaikan ke saya, Pak Presiden, di sini ada, saya ingat, 129.000 mana satu aja nggak ada ngomong salah 129 bener ada betul Pak itu distriknya ada di tengah-tengah hutan Pak kalau Bapak mau ngecek silahkan <risas> Pak upat ini pintar, pasti saya nggak ngecek gitu kira-kira berjalan dari sini ada yang 8 jam ada yang 12 jam ya dia udah udah nyangka pasti saya nggak akan mungkin jalan ya Oke saya percaya tapi yang perusahaan sampingan di sini adalah di Kabupaten Duga itu aspal satu meter saja tidak ada. Inilah yang menyebabkan saya sedih sekali. Dan saat itu saya perintahkan agar jalan dari Wamena ke Duga itu segera dibangun dan dikerjakan. Dan tadi saudara-saudara sudah -saudara melihat hasilnya tadi. untuk membuka isolasi saudara-saudara kita yang ada di sana membuka dulu sebagian sudah diaspal, sebagian belum tapi paling tidak kendaraan bisa lewat mobil bisa lewat trail juga bisa sampai ke sana dan sekarang 4-6 jam lah dari Wamina ketugas sudah bisa dilalui saya sudah mencoba separuhnya. Saya minta ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini benar ada 129 ribu enggak sih penduduk yang ada di sini? Benar Pak ada, oke saya tunjukkan saja tempat yang paling ramai yang ada di kabupaten ini di mana? Bisa Pak kita ke pasar, saya diajak ke pasar. Begitu sampai di pasar saya kaget, ternyata di situ juga ada paling-paling 60 orang saja. 60 bukan 60 ribu 60 orang inilah apa kondisi kondisi apa adanya yang ingin saya sampaikan kepada bapak ibu dan saudara-saudara semuanya berkaitan dengan pertanyaan tadi kenapa saya begitu intent ke Papua dorongan apa yang menyebabkan itu ya jawabannya yaitu semakin saya tahu semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Memang Indonesia bagian timur ini lama dilupakan dianaktirikan tiri, dianak yeah. atau diabaikan, dianak tirikan kok kejem banget. Ya yeah, kira-kira itu, jadi uh, wilayah bagian timur ini kurang kita perhatikan, baik di pembangunan infrastruktur, Pembangunan sumber daya manusia semuanya Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang Hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi Tapi Presiden yang lain tidak pernah datang Jadi anggap bahwa Papua ini anak tiri Dan bukan bagian dari NKRI